Inilah komplek pemakaman keluarga kami, keluarga besar Raden Haji Abdul Muhsin. Hari ini kami sedang melakukan ziarah kubur bersih-bersih makam. mendoakan para arwah, almarhum, arhamah al keluarga kami yang telah meninggal dunia. Nah, ini sebuah tradisi juga ya menjelang bulan puasa taziah eh, apa namanya taziah kubur tradisi bersih bersih komplek pemakaman berdoa mengaji di sini ya ya sebagian darah saya. Aman tong dira bidong manun kila duyul jan kola yala ita kongak punya yalamu kongak kongak kongak ma kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak kongak sebagian ada juga yang ini ya makamnya sedang dipaskan dibuat tembok pembatas antara makam saudara-saudara uh, kami yang satu dengan yang lainnya nah ini di sini uh, mulai dari uyut mulai ini dari uyutnya kemudian ini cicit nih, yang depan cicit nah itu Tante dan Om kami yang sudah lebih dulu meninggal. Dan ini adalah makam almarhum ayah saya. Setelah selesai mengaji dan berdoa, lanjut dengan bersih bersih makam. Di komplek pemakamannya jauh jauh sekali dari dari dari jalan protokol gitu ya. terkami kami melanjutkan dulu ngaji. bin raden haji abdul muzin pun haki raden haji muzin bin marsari marsahin pun mm -hmm. uh, ini enak kartini binti uh, aki aki ma binti sujatma aki abdul raden abdul muzin bin sujatma raden enak kartini binti marsari mars mars marsah mars pun Bibi uh, Ani Rohani Nih Ropiah uh, Binti Raden Abdul Muxid Pun Paman Yeye Hendarman Undang Abdul Gani Wawan Darmawan uh, Bin Adam terus pun Adi Diki, Diki Hendri Hendrisman binti eh, Bin Yeye Hendarman Benito uh, Bin Sobur Soekarno-Hatta Diharapun, pun dosa diharamkan diharamkan iman diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan di diharamkan diharamkan di alam kuburna ya Allah diharamkan diharamkan diharamkan di sisi Allah ya Allah diharamkan diharamkan diharamkan Allah diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan diharamkan pintu surga diharamkan Allah Pentak bu pintu pentasukan, alo di pintu di bukan pentasukan, alo hama perahu rahu apa perahu hantu, alo rahu Aku di bila himna syaitan, Ia sekali cuaca hari ini kami baru sempatnya selesai zuhur bisa nyekar bisa taziah ke komplek pemakaman sudah bersih ya sudah selesai ngaji berdoa tabur bunga Dielap Dibersihin lukut-lukutnya Lumut-lumutnya yang menghijau Menghitam Ini makam almarhumah bapak saya Ini uyut Uyut sama cicit nah, Yang sebelah sana Om dan tante yang sudah lebih dulu Meninggalkan kami Oke okay. Sekian saja sejarah kubur keluarga kami hari ini semoga almarhum-almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang maha esa, di sisi Allah yang maha kubur di sisi Allah yang maha penyayang dan pengasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh